Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gasala mohala saihi Muhammadin wa asuhabihi ala faalu wa wa amri Selaku ketua LDNU MWC NU Patimuan, Dematang Boro IAI, Boro Imam Masjid, Samudha ini pun enggan uh, Siang menikoh, Dematang Boro Mu'Alvin, Itawi uh, Piala Jumat, ah, Enggan Uki sami rawuh uh, Siang menikoh, Lam Dematang Boro Undangan, Samudha ini pun enggan Langgurumin moga kita menjadi syukur demang tangga Allah Subhanahu Wa Taala. Siang menikok kau lopan panjenengan resipi pun piringi sehat jasmani sehat rohani sehat sempat ngaji sarang-sarang ibadah, wonten musola nurul falah, muki-muki ih pakem palaan kau lopan dengan siang menikok, kacat dan amal soleh lantas kita latihkan pakem pala sarangan dengan konten pun Allah amin ya robbal alamin.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 Partiono, Partiono, Partianto, Muhammad Partiono, Partiono Muhammad Rakim ya. Ya maksudnya main main kenal nama lengkapnya bahwa seniannya kuitawan. Tapi aku Mandan, Mandan, Mandan, Mandan cok kelalen kamu tanya Partio, kamu malah Partianto ya. Masalah ini, tahu dikenal naga kalau Boto Nga-naga, Nga-naga, nga Niki Termasuk acara sing penting nga niku? penting Sebab Biasanya Nga-ngara Nga-ngara Nga-ngara Nga-ngara Nga-ngara Nga-ngara Kebiasaannya Nga-ngara -nung Nga-ngara nga ngara nga ngara nga kebiasaannya Kadang Dong, saya mau pindah malih. Sing wis rumah nggak kiai. Nah, kadang-kadang wis rumah cukup, wis di cukup nggak ada wis rumah cukup ya, sing urung nggak cukup, kadang-kadang karena kesibukannya karena kesibukannya jadi orang di kesempatan utawa kesempatan di rumah nggak ada di rumah nggak ada di rumah nggak ada di rumah nggak ada acara niki kengin nopo kalau setuju mau langsung ishora ora babi bu iya bis sebab kenapa sebab kalau Dewan Dung ngaji ngaten seorang Saora-orane, saora-orane nge di anaknya jereki istilah eh, diklat setan. apa? Jenengane malu taruh istilah-istilah modern tapi yang cara bahasa cara bahasa santriyanu ngaji lah. ngaji babagan apa pet barjumah Ngaji babakan Bilal jum Bilal jum'ah lah Nah, pentingnya tangkung di, pentingnya seorang orang pulau Panjenengan, timbal niki, Kempal lawan meriki, pulau Panjenengan itu nggak ada status tali ilmi. Okay? nggak ada status tali ilmi, nggak ada status wong sing agi ngambah dalam hari suar, hari Ternama baik dalam itu dalam singkang, dalam singkampan terus nomor loronek mok anggen golok panjenengan khotbah seprana-sepraneko ternyata ya ternyata anak sing kurang pas menurut aturan syarat singbotan dan panjenengan sadari utawa sing sak jane panjenengan mengerti kadang-kadang mandang-mandang sembrana moga-moga sebab statusnya golok panjenengan Dinani kuwe setatu sewong sing ngaji ya, mok menawa ya, dosane kulupan jenengan sing keliwat, sing kurang pas oleh khutbah langsatikurutek di ngapura dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah sebab panjenengan jenengan dinteniki ngaji babakan khutbah, mukmenjan bule khutbah kuwe si kurung pas ya mok menawa status kulupan jenengan sebagai toli bulu ilminiku terus melekat di kesalahan ekolo panjenengan ketansah di ngapura dengan Allah subhanahu wa ta'ala tapi orang ya salah seneng aja di niku? tapi ingin jadani kesalahan ekolo panjenengan dalam urusan ibadah supaya di ngapura dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebab status ekolo panjenengan ya status ekolo panjenengan apa maning kena anger namun saya mau singkat panjenengan umur rewis tambah umur wis tambah nguh kelayaban apa jenenggane sowan-sowan kiai ngaji-ngaji-ngaji itu kan siji kesibukannya terus nomor loro awake langsung itu akeh alesan okeh alasan alesan singtati mereka kan panjenengan ora sergeb ora sergeb ngaji jadi acara ini Orang-orangnya enggih memfasilitasi para kiai supaya ne napa? supaya ne tetap esih diwetitel toh libun ilmi. Jadi ya sampaian Yo kiai tapi ya urgosan santri. Nah santri nenekku, santri nenekku, jadi mereka kan golongan dengan terus satu santri diangkat oleh tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka keluar jenengan bersih dicatat dari wong sing terkep ngolat ngil Ngolat ngilmu. Soal apa? Karena saya sama dengan pun enggak gak ulang meliakan pun apa keluar turakan kelebihane, wong sing ngolat ngilmu. Nego apa? Setunggal ye, salah setunggal tunggal kelebihane wong sing ngolat ngilmu niki, kan wong ngolat ngilmu kan berubah, heh. Armanat yang rumah Ar arah sarasan lah cara gitu. Tebek nang macet tapi harus orang mangkat kena kena. Orang, nah, nah, orang kepenak anu kang MVE, anak Singrabu, anak Pak Kolid, gawang ngersing, ngasapi duit teh, <laughs> sami duit teh. ora patih, mantan ora patih kelas. Lah kelebihannya emang singgolat ngilmoniku salah satunya kalau panjenenganiku, insya Allah botan bate medal soal dunia niki kejaban ya kalau panjenengan ya wis ngantongi ngil sing gigolak nanti ikhlasu lillahi ta lillahi ta'ala Bok larang banget tergantik ini tuh wangten habisnya kandil nabi ini tuh wangten yang ditabkan dulu waktunya wangten dibuat sepatahkan ngatan itu lah mulanya wah ya termasuk pengarum arum ya pun bonggong langwane wong sing gelem ngah. wong sing gelem ngaji padahal wong ngaji panten godane luar luar biasa. Kenang apa ngaji kok Padahal ganjarannya gede. ya sebab ngaji niku barang wah, barang wajib. Sebab ngaji niku barang wajib. Barang wajib niku mesti lebih apa? Dilakoni ya, nih menguasai nafsu, tenimbang singso, tenimbang singsonal. nah kenah kalau panjangan ya kok ngaji? Sejam dia, ya sejam ngaji. gue ganjarannya ngumpul ini apa jenis sunat liane mengulangi ibadah sunat liane senajan dilakoni sebening nutup berarti lebih bagus bang bangkulopan dengan keimuran sebening utuh padahal ngaji kulopan dengan kurse kursi kur, apa tapi sing paling istimewa nih cara kulani itu paling istimewa cara kulah kulopanjengan itu mboten badai sedok kejapan nih kulopanjengan nih kejapan nih kulopanjengan wis tahu ngaji sih ikhlas lillahi ta lillahi taala agar ini, orang bapak orang sereh sambil telepon dengan ngolong muliakan sing tiar parang nih tinta niki kalau panjenengan oleh ganjaran tinta niki kalau panjenengan oleh ilmu landina niki kalau panjenengan itu jadi wong sing tambah apa jenenge kualitas ngibadah, kualitas ibadah apa niki. nih otomatis nih kalau panjenengan apa jenengannya nambah ngilmu ne, ngih otomatis nambah kualitas ibadah, kualitas ibadah. ngih sematan kemauan yang seketua tuh raken, ngih bok pilih dengan matur, nikuman mandan kurang serag, mantan ing mana panjangan sani kalau nyuntang abunan ingkang saking akemi pun, wabilah itu fit walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesak keluaran, guru aturakan cuma Bapak Kiai Salimun, pengurus ranting, ketuaan peta ranting NU Purwodadi, kange meningkat acara selecingi pun, pun siang acara Pulau Pak Serahkan tentang tim saking NWC NU partemuan, waktu sak pun.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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzina nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma'a bi illa fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu Warasuluh allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammadinil al-fatih lima wal khatimi lima nasiril Hakribil bil wal hati ila mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi qadarihi wa miqdariil allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malail a'la ilaa wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanut taqulloha haqqa duqati wala tamutunna illa wa antum muslimun ingkang kita hormati sedoyo poro rawuh peserta ngaji utawi diklat khutbah Kalian mu'adhin Ingkang Tansah Kaullah hormati, Linangkung Wontengarsan pun Pengurus Ranting Panjenengan Ipun Bapak Kiai Salamun Bapak Kiai Ajit Aziz Sohibul bait Pengasuh Musola Al-Ikhlas Panjenengan Ipun Al-Falah Al-Ikhlas terus-terus <lian> nih <lian> Panjenang Bapak Nasihin, ingkang sangat kita hormati, langkung-langkung Wontengarsanipun, panitia penyelenggara, Bapak Muhammad Rakim, beserta kawan-kawan, ingkang Tansahkawla hurmati, sedoyomawon, ingkang dibun mulia akan Allah, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Tengeng nopo kok dimulyaakan Allah, kalau wau sampun tipun aturakan Bapak Kiai Salamun, mergo kita teng meriki niat ngaji. Katos niku nge, ngaji niku jare gusti kanjeng Nabi, innal malai kata, latadu'u ajani hataha, li toli ilmi ridon bima yasna malaikat niku saking ridone saking marme saking senenge niku ngelar suwiwine kanggo kita sedaya bunjekong kita sedaya senajan lempraan kados niki nggih ngagi tiker kados niki tapi niki janjane sampean sedaya njekok nang suwiwine malah malaikat wa inna khullar robbin waya bisin wa hajarin wa madarin hatta alhitan fi bahriha wannamlah fi juhriha latada'u litalibil ilmi bil khair kabeh barang sing teles kabeh barang sing garing napa watu krikil kayu niku kabeh sampe semut sing wonten ing leng sampe nopo jenenge iwak wonten ing banyu sedoyoni kundunga akan dateng kita sedoyo didunga akan nopo bilhoir kesejahteraan dunia akhirat Allahumma Amin seneng boten didunga ke nikab bendunga ke atas hebat tenang sopok wong sing ngak milapan jenang panjenenganipun simbah kiai haji raden zaman huri kuto arjo tenggen kulom rito Purworejo, niku pernah dawoh awak kabeh nek ngaji ayo diniati ngaji saklawasi niat ingsun ngaji saklawas saklawasi ketika kita niat ingsun ngaji selama-lamanya niku mangke nge ngejenewong kan botong ngerti nge Ketika kita dipundut wantengarso dalam Allah, maka status kita niku sebagai tolibul ilmi, Wong sing ngaji. Wong kok status ngaji meninggal dunia mati nesa Allahumma, Amin. tinggi mulai hari ini niat ingsun ngaji sampai mati. Nanti niku Niat ingsun ngaji sampai mati senajan rampung ngaji <tuk> yung ngisum malingan ngaji ngaji mali jadi rampung ngaji lihat ingsun ngaji maning kapan-kapan pun diniati eh, kare nunggu ngaji sing depan nunggu ngaji yang akan datang niku ngatus niku lihat ingsun ngaji sampai mati pun eh, bon. niki kange mukot di maho mawon kanggi noponggi membangun e, nobot senengi manage kita nobot pemikiran kita sukatos kita niku seneng karunga ngaji yes. alhamdulillah, alhamdulillah niki sengerawuh alhamdulillah gitu kata niki sedoyo calon calon khotip gitu niki calon calon khotip tidak ada ucapan yang paling baik sing lebih unggul daripada mengajak kepada kebaik kebaikan waman ahsanu qaulan mimman daa ilaallahi wa liha jadi jenenge khotib niku wong sing paling apik omonge mergonopo napa omonge mengajak kepada keba kebaikan dan niku mangke ganjarane Pak ganjaraniku niku Ajarun wa irumamun artinya Niku mengalir terus senajan sampai yang sampun seda tapi ganjaran tetap mengalir Allahumma Amin mulane monggo ge yo khotib ge niki langsung kita mulai mawon ge khotib niki pertama kita sing dibahas khotib mangkiramu khotib terus mu'an Muadzin, rampung khotib istirahat, rampok muadzin terus mangke praktek keseluruhan. Mangke sengajen praktek, ngajung jari mawon gih. Kulo siap praktek misalkan atau kata-kata khotib, niku coro panjenengan nih Apa khotibun? Apa khotibun? apa kone sing dawa apa yane toing sing dawa nek toe sing dawa khotibun nek khoti sing panjang khotibun niki coro sampeyan sing di khotibun sing dawa koh apa sing dawa toe koh koh ah ge niki perlu di novonge diketahui ge khotib gak ngerti ge Uh, niki janjannya perlu nonton catatan jangan mau Para peserta niku Gawa pulpen kali Gawa kertas kepean Mangeh sengkira-kira kira penting dicatat Niku kados niku Nek boten kados niku Mangeh rampung kelalen bubar mergone alail mu visutur Ilmu kinang kertas zaman saat niki Boten visutur Nek Buatkan file nek nah, fi sih. Alhamdulillah, ketika apa yang telah disampaikan langsung bisa dicerna dan tidak hilang sama sekali. Kuranglah nah, nih, ini khusus tapi keratan kita nih, fit suture, gennya pulpen, atas niku. Singurung ngurung anak ya. Nang, <gih> perlu, Bapak Nitiar siap nang ditulis perlu karena perlu satu, satu masjid satu tiap ya, pitu nomor enam Toyo, ingkang tan sah hormati, panjalan Setoyo, sampun nyepeng niki Setoyo, gih, dua nopo, dua lembar, dua model yang satu untuk kotip, yang satu untuk muadzin, atau sedikit. kembali lagi sing bener niku nek nganggu panjang khotibun berarti sampe lagi lamar wong sing lamar, nek lamar berarti butuh mahar e -e -e. E -e. E -e. E nenganggu alif khotibun berarti wong sing la lamar e -e. sing leres niku khotibun berarti khotib, wong sing khutbah hot pakai ya khotibun atas uh, niku khotib kan kita ngerti nih kurkhotib bukuin panjang bura kan kita betul lurus gih yang penting khotib wah uh, natural khotibun gula maknani darani nih maturnuwun seneng tukang khot oh, bah padahal niku fit bah niku ngelamar wong sing? sing ngelamar Nah, Tulisannya berarti onteniyane to e niku khatibun atos niku nggih okay. alhamdulillah ingkang pertama badhe kita bahas ini adalah rukun-rukun khutbah rukun kados niku bahwa khutbah niku termasuk menjadi syarat sah salat Jumat Maka ketika kita mengadakan sholat jumat Ketika kita melaksanakan sholat jumat Sebelum sholat jumat Harus didahului dua khut khutbah Di dalam khutbah Niku wonten rukun-rukun khutbah Wanten syarat-syarat khutbah Wanten sunnah-sunnah khutbah Satu seniku Uh, sing paling pokok, nge, rukun lan syarat. Asal sampun memenuhi rukun dan syarat khutbah maka gih sampun cukup uh, sah ini. Niki yang harus yang harus ada pada khutib niku gini khutbah rukun eono koti be memenuhi syarat. Yang pertama niku saged panjenengan lihat wonten ing mriki sing C. Syah sing C nggih. Syarat eh pertama syarat nggih, syarat-syarat khutbah. Syarat khutbah teng mriku sampun ditulis dengan urut. Ada yang mengatakan sebelas, Nek sebelas berarti ada gabungan. Ada yang mengatakan dua, dua belas. Pokok sing penting niki mangke terpenuhi doyung. Yang pertama yaitu khotib harus laki-laki. wadon ne watun boten botensah, mergono pok gitung beriku apa jenenge sihatu imamatihi sah khatib niku sah menjadi menjadi imam kata sniku sah menjadi imam Nah don kan secara umum boten sah gih kan imam mung lanang kan gak oleh kata sniku jadi secara umum boten sah pasti Nggih, kita Syarat pertama niku la lanang lanang kabeh, berarti sampun nopo jenenge sah sampun tadi atau sniku. Nomor kaping kali khutbah dilaksanakan uta dikerjakan di dalam suatu bangunan tempemukiman atau sniku nggih. teng seniku, kapal kapal lagi melaku kapal ini -boten, boten, boten saat ini dilaksanakan teng pemukiman dalam suatu bangunan atau niku teng mas masjid nomor itu suci dari dua hadas hadas cilik hadas ke gede orang dua hadas cilik orang dua hadas gede hadas gede berarti adus gimen, g? hadas cilik berarti uduh uduh gimen. Jelas pus pinter kabin niki. Pun buatan mawid diwarai. Nomor papat suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat khutbah suci. Awak inge suci, klambi nge suci. Niku. terus tempat tinggi Suci nomor gangsal menutup aurat Niki wis kabe, niki sampun. terus nomor 6 berdiri bagi khotib yang mampu memang berdiri Niki wajib Wah wajibpo Kanjeng nabi ketika nomor jenenge khutbah niku berdiri setiap khotbah niku kanjeng nabi berdiri jadi ketika dilakukan nabi kok bola bali terus mawon iki nanggak kewa wajib kudu bagi yang mampu nek boten mampu sih malah orang khutbah nek boten mampu ngadeng <sum> kan boleh bisa nga ngadeng upah panjang ono babar belas Senggisuh khutbah kejabah di kue. Ketoneo, angel, atau seniku. Angel, ti namu <gadesh> Nomor pitu, duduk di antara dua khutbah. Lenggah, tumaknina nina, kata seniku. Terus disitu ditambah maos surat, kul huwa ahad maka kita prakteknya kalau pulau berjalan kita berjalan kita berjalan di dunia kita berjalan di syarat-syarat yang nomor walu dua khutbah dan sholat harus runtut artinya nuli-nuli antara khutbah kali sholat tidak terjeda dengan jeda yang panjang Berarti berkesinambungan. atas niku nge. Jadi umpomo rambung khotbah, Niku kok terus kesuwen atau niku, Mboten sembayang-sembayang. Dada. Ono oh no, no misalkan. Rambung khutbah ngekel no HP. Halo-halo dan sebagainya sampai suwe. Nah kan. Berarti memutus. Mboten mualah nge-nge mutus datang, nomor jenenge uh, antara khutbah kali uh, nomor jenenge kali salat sholat Jumat. Ingkan nomor songo menggunakan bahasa Arab walaupun hanya rukun-rukun lima rukun kata seniku. Bahasa Arabnya sing kata uh, sing fasih Fasih niku nge, ura kudu banget ura fasih banget lah sedengan nge kening kata niku nomor walu khutbah walu, nomor se 10 khutbah bisa didengar oleh ahli jumat 40 orang zaman sakinya mau nganggu mic nganggu mikrofon, nganggu pengeras maka sangat-sangat bisa didengar dan itu sudah tidak masalah lagi. Nomor 11. keduanya atine khutbah dan sholat Jumat dikerjakan dalam waktu zuhur. Niku pun gra syarat niku nggih kepenak. Mangkane sing mboten pati kepenak niku teng rukun. atas nah, niku karena rukun iki kaitanik oleh praktek, praktek. Uh, menyampaikan khutbah pun pulau balani malih syarate khutib harus laki-laki khutbah dikerjakan di suatu bangunan masjid suci dari dua hadas suci dari najis baik badan pakaian maupun tempat menutup aurat Berdiri bagi yang mampu. Duduk di antara dua khutbah. Di kodrit Dua khutbah dan sholat harus runtut. jenis runtut nuli-nuli. Berkesinambungan. Nomor Songo menggunakan bahasa Arab. Walaupun hanya rukun-rukunnya saja. Nomor sepuluh khutbah bisa didengar oleh ahli jumat 40 orang sebelas kedua keduanya yaitu khutbah dan sholat jumat dikerjakan dalam waktu duhur nah, makai menawi wonten pertanyaan wonten unek unek makai disampaikan setelah nikingge setelah selesai atau sedihku selesai khutbah membahas khutbah ada pertanyaan boleh disam, disampaikan ketika saya tidak bisa menjawab maka nanti malam romo Ki Yasin Muad digusikan rawuh takwa akan mawon teng mriki ngaten niku nggih nek ora iso nggih ora iso katon niku monggo ta ora iso nek iso Salah jengibun rukun rukunibun khutbah Rukuni, niku kuwonten gangsal ada yang mengatakan enam tapi sing masgur niku lim limo rukun niki yang harus kita penuhi juga kasus niku rukun khutbah niku wonten limo ini menurut sekali lagi menurut madhab kita madhab imam Imam Syafi'i Ketika kita berkhutbah Dengan menggunakan madhab Syafi'i Maka akan sah Menurut manhab yang lain Mesti sah. Krono Imam Syafi'i Paling komplit niki Di dalam khutbah Fikih Imam Syafi'i Di dalam khutbah niki paling komplit Jadi kita khutbah Memakai madhab Imam Syafi'i maka akan dianggap sah oleh imam malhab yang lain kata seniku merganya wonten sing sangat nombongi sangat uh, ringkas niku wantan malhabi imam abu Hanifah niku nik khutbah ukur ngini to subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwa akbar rampung nah niku, pon. Sing penting onten zikir e, kados niku Tapi kalau Imam Syafi'i niku komplit membaca alhamdulillah, membaca sholawat wasiat ditakwa, membaca sebagian Al-Qur'an, sing nopo? Uh, memahami nggih jelas mendoakan pada mukminin mukminat. Kados niku paling komplit Sehingga ketika kita menggunakan Marhab Imam syafi'i Sekali lagi, maka akan dianggap Sah oleh marhab Marhab Imam Imam lain Kadang-kadang Ngomong -kadang, khutbah niku kelaler Solawat kadang-kadang Niku cara Imam Abu Hanifah sah tapi menurut Imam Sawi Tidak sah harus Memakai so-solawat Kata okay. seniku oke Mari kita bahas satu persatu Dari lima rukun khutbah Yang sudah khutbah niku. Khutbah pertama kali Khutbah kedua Kedua niku Kata seniku Muji. Muji Muji ini keberipun sing paling kepenak. Alhamdulillah Paling cendek Sampai khutbah ukur Alhamdulillah Cukup I khotibis teman kalau khutbah kok cendek Ukur Alhamdulillah Alhamdulillah Memuji kepada Allah Menikodipun syarataken Menggunakan kata Hamdun Atau lafal-lafal -la Sing berakar Satu akar dengan hamdun contohnya begini alhamdu sakit ahmadu saged nahmadu sakit kata seniku demikian pula pada lafal allah lafal jalalah lafal jalalah nobar senengnya teng miku ngangge lafal Lafal jalalah tidak cukup memakai asma Allah yang lain tidak cukup. ngagu Allah atau niku Misalkan, sing contoh sing bener. Alhamdulillah, niki bener. Nahmadu lillah niki juga bener. Innalhamdulillah, niki bener. Contoh sing salah. Asyukrulillah. Niki boten nganggee, alhamdulillah, berarti salah. Boten kek, kek niku syukur, ngek, syukur pada Allah. Atau nusni lillah atau Allah, aku memuji kepada Allah. Niku ngimboten, sah, sah mergo. merkoh, boten nganggee, hamdul, alhamdulillah, atas Utawa ngarep nganggi alhamdu Tapi burin deh boten nganggi Lafal Allah Alhamdulirrohman Boten sah Harus memakai aw, Allah Berarti sing kepenak Alhamdulillah Atau sendirian okay? Nahmadulillah Innalhamdalillah Sekar Arti tambahin, dawa banget boten masalah. <tuh> tata Tapi inti nih, sing paling pokok, mojo alhamdulillah. Mau sing buat ngenekno, asyukru lillah Singboten kayak Alhamdulillahirohman, boten harus memakai lafal Allah dan harus memakai lafal Alhamdulillah. Niki khusus, ada kekhususan. Terus niku, sebagaimana tertera wonten kitab ing kitab-kitab, niku Dawe Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi tentang wonten Wayush Tarotu. Kau nuhu bila lillah walaf dihamdin, walaf dihamdin, Hamdun Kenging hamdin sekarang bingung. Intine sing penak bon alhamdu lillah. Nek nganggo alhamdulillah, wasyukur lillah dan lain-lainnya yang seperti alhamdulillah maka tidak cukup falah faham g sing pertama g nggak g alhamdulillah si godeniku alhamdulillah nahmadulillah oke okay. atas itu oke okay. boleh sing ura kenamau alhamdulillah rohman dan lain-lain asyukrulillah tidak boleh pun nah, bon. sing nomor kaping kali Kedua, adalah membaca sholawat. Di dalam membaca sholawat, Niki juga khusus harus menggunakan kata as dan "lafal-lafal" yang seakar dengan "as-solatu". Adapun untuk Asma Nabi. Nabi, asma Nabi Muhammad Itu tidak harus Menggunakan nama Muhammad Tapi kudu Kudu nganggu isim Zohir Tidak boleh memakai isim Zomir Misalkan wasolatu alaihi Tidak boleh Wassolatu alamu Muhammad Boleh Kata Contohnya kata selain Kanjeng Nabi Ar-Rasul Al-Bashir al nabi niku kenging Wassholatu Wassalamu ala Nabi boleh nggih tapi dohir zahir iku isim dohir Wassholatu Wassalamu ayat niku Bashir boleh Atas niku was salatu wassalamu ala rasul boleh <tuh> nek nah, sallallahu alaihi sing ora isim ala, Muhammadin, ala rasul ala nabi Atau, niku okay. alal niku boleh Ada iki sallallahu ala Muhammadin. Boleh. Terus niku contone. Assholatu ala Nabi. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Sing ora kena sallallahu ala Muhammadin. Nah, gak boleh. Salama mboten ngangge asholat. As Mau akar katane niku adalah as-sholah. -as Kados niku Lafal-lafal yang seakar dengan asolah kados niku. Jadi memang sirut di dalam membaca sholawat niku ditentukan memang khusus kados niku. Nah, paham gih? gih? Lasing kepenak kepribun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadus cukup. Arti tambahin monggo wa ala ali sayyidina Muhammad ditambahi monggo kama shallallahi ala sayyidina Ibrahim dan sebagainya monggo sing penting sing pokok niku Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kata sniko diku pokok wis maca pun ingkang Selanjutnya, sing kaping tiga adalah Wasiat taqwa Wasiat, wasiat takwa Di dalam dua hutbah ini Pertama ini, ke. kedua ini ke. Di dalam wasiat taqwa niku kumboten-wonten ketentuan redaksi singpaten Itu tidak ada inti menyampaikan pesan kebaikan mengajak ketaatan menjauhi kemaksiatan niku inti di dalam wasiat bid bid taqwa inti ini tidak harus niku, niku. inti daripada e, wasiat bid takwa adalah menyampaikan pesan kebaikan dan mengajak ketaatan terus menjauhi kemaksiatan. Jadi banten kutu intaulloh boten kutu. Tapi boleh ati Allah boleh ya ayuh dina amanu ati Allah. Eh. Wa ati Rasul. Wa ulil amri mingkum boleh. Eh. Sing penting intinya tentang mengajak kepada keta ketaatan. Nek sing umum gede taqullah atuh niku nggih sing wis biasa sing sing wis umum fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih atuh niku saged fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaq wallah faqat fazal mutakun terus niku sak wis pokoke intine kandha niku dadi mengajak kan menyampaikan pesan kebaikan, mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Jadi tidak harus pakai itaqullah, boleh pakai ati, Allah atau inzajiru anil maksiyah. Niki ayo padha ngadohi maksiat. In zajiru anil maksiyah Niku boleh niku. Jadi tidak ada Redaksi yang paten Tidak ada redaksi yang paten Di dalam takwa Allah Tidak ada Tapi kalau memuji Allah Tadi ye, Terus solawat Niku panjen paten Artinya memang khusus Redaksinya Terus Niku Engkang sa'la jengibun Nomor papat, niku, bisa nomor papat, niki lo garis bawah ini. Ketiga rukun niki pertama, muci datang Allah, terus membaca sholawat, terus wasiat, bid, takwa Niki, tiga ini harus ada. Dikerjakan dalam dua hut, hutbah, hutbah pertama, hutbah kedua, niki. Hamdalah sholawat, tak, takwa atas Ada kalau membaca sebagian ayat Niku di salah satu Khutbah hut, Mendoakan mukmin Niku di khutbah yang kedua Kan katuh, Niku Tapi sing pokok sing, Harus dua-duanya Di khutbah pertama dan khutbah yang kedua Hamdalah Membaca sholawat Takwa Allah lanjut membaca nomor papat G membaca sebagian ayat Al-Qur'an pada salah satu dua khutbah ya nah, ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqatuqotih wala tamutunna illa wa antum muslimun Niki Niki ayat ayat ini Nih, memberi kefahaman makna secara sempurna, kata sedikit itu. Contohnya Ya, ayuh Allahina amanut takulohawaku nu maasodikin. Sing penting mau ayat lah. Sing ayat tersebut memberi kefahaman secara sempurna, kata sedikit nah lah, membaca ayat niki, saini, niki, utamanya dibaca pada khutbah yang pertama. Oke, eh, khutbah yang per pertama. Membaca ayat, saini niku, diwawas teng khutbah perta pertama. Pertama. khutbah kedua, mbokten, mbokten nopo-nopo. loro eh, khutbah pertama, baca ayat, boleh khotbah kedua juga baca ayat bagus Om, tapi sing api ning khotbah yang per pertama niku baca ayat niku teng khotbah sing pertama paham nggih sing nomor 5 sing nomor 5 berdoa nggih mendoakan mukminin nggih dalam khotbah yang Terakhir. Berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah akhir itu karena rampung, Mendoakan di sini, ya, diisyaratkan itu mengarah kepada nuansa akhirat untuk kebaikan akhirat. Buatan cukup, dengan mengarah kepada duniawi. Ya Allah, kulo paringi rezeki sing boten obat jenenge boten masuk. Kudu sing mengandung obat jenenge keselamatan akhirat. Misalkan, Allahumma ajirna minan nar boleh. Boten kudu Allahumma fird lil mukminin wal mukminat, wal, wal muslimat boten kudu hmm. itu. Tapi ini kuseng umum. Eh, maka karena ini umum, gede tinggi mawon. Sahai eh, Tapi inti tapi Boten lagi kata ini Tengeng Allahumma marham sayyidina muhammad Allahumma salih ummatah sayyidina muhammad Allahummarham Lil muslimin awal muslimat Misalkan Boleh Jadi boten kudu Allahumma angfir niku botenku Kudu Jadi Khotbah ini untungan orang Allahumma gfir. lil mukmin botan botan apa nobo Allahumma ajirna minar Allahumma salimna minanar ya gue salimna salimna ya gue terus eh, niku faham gak Allahumma ajirna minanar boleh Allahumma firdil mukminin awal mukminat wal muslimin awal muslimat tapi nenggunganeniku kan go dunia Allahumma rizukna rizukun halalan taibam buatan cekap. Krononiku ya. Okay. Krononiku mengarah kepada duni, dunia. Dunganeniki sing mengarah kepada lima solihilmus limin kebaikan kemaslahatan orang-orang is, islam. Niku katos niku syarat sampun terus rukun-rukun khutbah gih sampun. bade sing tanglet gih monggo kami persilahkan. Nanti kita lanjut praktekilah keseluruhan atau karo sunat-sunate. Nang sunat-sunate monggo diwaca sampeyan kan saged. makin onten sing kurang pas Nopo sampeyan pengintakon Takon mawon. Niku sunah-sunai onten Khotib adalah imam Dan sebagainya nah, Niki sing pokok riyir Sarati sampun Terus nopo rukun eh, Serukun sampun Sing badai Tanglet diperbolehkan Sebelum Kita menginjak Kepada praktek sejarah gih asing gula siap boten tinggi biasa nih niku biasa nih gih tetep jumatan biasa nih atau niku mangke rampong jumatan sholat duhur atau niku ini pak salamun gih gih terus onten malih sing ringan atau niku gih onten sing ring ringan pama kan madhabinan benten benten nih gih jadi onten sing ringan gih sepuluh wong boten Pake rampo, saran ikutnya pun bon boten baleni sholak guhur, boten nopo-nopo berarti kita manut mawon kalih imam manut kalih imam muzani karena imam muzani niki masih asal iya, artinya mereka adalah murid-murid imam shampi, malah kepenak, berarti boten mawi taklit atas ini kok bon boten mawi taklit Jadi mis intine melakukan lima wawon salat Jumat rampung sah lima wawon g, bukan neng g, senja dong kerongsa sepuluh atau nihku g, e, rumian niku kan nonton g, kan senapil lagi khutbah berdiri khutbah e, terus nonton rombongan dagang niku datang datang kabilah g, rombongan dagang niku terus para sahabat niku keluar masjid pada metukang masjid padahal kanjeng nabi isi khutbah kata niku. ukur gari rulas niku temen riku dati wataroku kako imani kuteng qur'ani wataroku kako ima mereka meninggalkan kanjeng nabi singagi khutbah berdiri khutbah ya kata niku Terus juga tiga dasar atas nikuh. monggo aja milik rampung sembayang, Nopo? Jumat terus ajeng sembayang duhur, monggo. Oke, buatan monggo. Oke, <tik> ashabu na, termasuk Imam Musan atas nikuh. jadi memperbolehkan walaupun tidak empat. 40 Atau niku wong pernah ngelakoni. jumatan wong 5 jumatan 5 orang Karena no bokorona corona, corona niku oleh jumatan tapi pulau wong 5 mangkat ring masjid jam setengah 2 Jadi rampung wayah rampung no jumatan niku budalan sekitar Orang liman itu, kita mereka itu datang masjid langsung khutbah, khutbah nah, langsung. Berapa khutbah? Komat sembahyang. rambung sembahyang Bali. Terus itu bu. pernah puluh. Oke, kalle konsol konsol tentang mereka. Tapi walaupun sing niku sing tamat niku empat bu, empat bu puluh. Kono gak ono patang puluh, yes manut Imam Muzani atau lingusan. Nah, buatan lepas nih Imam Muzani nih kek. buatan lepat, Kumpah, bapak, salah ya bisa dikomplain. Bung saya itu manusia, hehehe. Hehehe, G yang lain, bukan tonton sih, ditangkletek. Hehehe. Layaran, gih, artinya lungong, gih, lungong itu jamak kosormaun, <laughs> buatan jumatan, atau nih, gue, gih, jamak kosormaun, sembayang gugur, ruang merekangat, sembayang ngasar, ruang merekangat, rampung, ruang nih, gih, atau nih, gue, buatan jumatan, ruang tengkapan, gih, terus, nih, insya insyaallah, tengah, nih, gue, jawabannya, insya Allah, gih, pagi, lungan, ya, urat jumatan, kan, keno, gih. Nikwan ruh sok, atau niku ketika, lah niku maksudnya, lah niku niku Lah niku kulod here yang retosing temenan, atau niku maka nanti bisa ditanyakan kepada roh ismurya, atau niku nggih, ma saya tengmeringikan, nggak mau akan ne-nepoteng nuon lah niku, bingung mau akan, anu urasah, saat niku nih khutbah di dalam kapal berlayar niku botan sah. Mau ngomongin di bangunan, gak tau nih, Nah, niki keranum masalah, Niku melebar, atau sediku, eh, mangkai, niku, ah, niku ditangklatakan tempat kiai, adib, geng. Pulau Mpokarangin, Jawa, bung geng. Kan mangkain dahulu, temen nih, geng. Ah, niki enak, eh, pulau, arai, sois, oh, eh, eh, atau niku, eh, ah, atau niku awal. Atau timah, ada titipan soal, geng. Atau siang, apa, Pak Niku pun mau pun kali. Nexting profesinya memang pelayaran, yeah. Yeah. Yeah. misalnya sampai berbulan-bulan di okay. kapal nih. Okay. Okay. Mungkin niku Adib bisa gih. Saya tidak bernobo urung pantas. anu panyaan gula teri ngerti atas Tos <laughs> niku. <Okay. laughs> Bohanton saya ngertos Pak dulo gih monggo ribuan Pak dulo. Ini ya, niku tentang pelayaran niku mengadakan jumatan ribuan. mangke tempat Pak Kiai Adib nggih. Insyaallah mangke gablah. Monggo yang lain. Nggih. Khotbah Jumat, gih. Rambong, nobo, rambong khotbah, Kudune boleh menjelaskan di dalam khotbah. di dalam khotbah pertama boleh nanti setelah khotbah pertama menjelaskan kok anak singkeri, singkering, oh, mau kelalen, tak jelas. Di dalam khotbah yang kedua jelaskan Malik Nuwun sewu niki wau sing singketing galang kan aneh g e kan dulu ngono maksudnya durung ngono nah rata-rata ngerkhotbah kedua ya kur Arab-Arab toh atas niku g tapi umpama diselingi atas niku niku nyuman sewu niki wawon tentang ketinggalan kalau sampai akan tentang khutbah kedua niki bukan masalah atas niku g okay. e jadi antara nobo antara rampung khutbah kalisolat Jumat niku mu nuli-nuli terkesi berkesinambungan Mualah boten kenging nobo di sela-selani yang lain sing memang niku coro doh, niku doh, panjang atas niku. Nopo? khotbah engkang sae meniko boten mawi tek ada niku ge tek niku sing pokok imawan. Alhamdulillah, bok sampai kelalen lalen singge niku ditulis. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ita. Oh, niku gye? terus. Nyampaikan nopo niku, naik coro sayet akil malang ye, mungkin nun sewuni, mungkin ah, buatan masalah ye, coro sayet akil wong n o hot babo buku, kalau saya akil, gede, ya, atas niku, memang naik nangge buku, niku memang kirang menobat jenenge menjiwai, kata niku ye, memang sengsai, kita buat hot sendiri. Sing cender, sing singkat Seng sedeng okay. boten gedawan Katos niku, oke okay. Ini saya katos niku uh, Bok kelalen, ya Alhamdulillah ditulis Rukune, niku ditulis Rukune Upamimis biasa, makin boten ditulis Boten nopo-nopo Kan kono sing akan, Anggir sing akan niku kurungu Oke okay, hotep durung maca Solawat, misalkan Nanti gak ya, dijawel khotipi Utawa ditulis, "Maca solawat mau urung kertas itu cuma dipilih, padahal Wisna tengah-tengah lagi ngomong." Lainnya langsung, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Utomo mangge tengakhir ya harap rambu "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Memang hadirin kesengkrungu, yang berumah akan, "Iki rukun pas obowo, ora solawat wis durung, wasiat ditakwa wis durung dan sebagainya." orang wow, kena ngurung oke, okay. oke okay, mau ngurung macam sholawat eh, dijawel mawon dibisiki, mau solawat mau direk, yeah, terus hotibay mau sok sholawat harus niku sampe turu ojo sampe turu keturun kulon nek naik khutbah kulon iku naik khutbah mboten ngangki, nopo jeneng mboten ngangki, tek mboten Niki ada khutbah, khutbah Jumat 7 menit, Niki. Niki kulo nek khutbah, Arti ne, apa yang akan saya sampaikan, Niku hadis, kulo tulis, hadis nah, Niku, tok. Nah, niku nek sakit belajaran katuh, tapi. <tuh> yan mawon mangsuli sakdur. Kula khotbah pertama kali kuloh khotbah, kuloh grogi. Piye ya, betul buku kula macah tapi grogi. Lah bareng pun bon bangun, beberapa uh, bulan niku kula pikir-pikir, tak pikir-pikir khotbah maca iki kesel banget. Kadon niku bani pun boten tahu maca. Khotbah nggih biasa mboten macah pun. Oke, monggo yang lain memang sih saya gak denik ubat baik dua? Gerak-gerak beribuat Ubah-ubah nge Sendir maksudnya sendir Sendir Sendir botan-botan saya lah Saya bisa nge Tapi secara adab niku botan Botan-botan saya Masa kadu ngeki gak ngeki Oke okay? Lain dgeanteng kano samping misalnya Nggak, nggak, nggak, niku nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, tidak diperkenankan. nggak, sunah nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, nggak, niku ngacung -ngacung. niku <tuk> Ha niku berarti babar belas orang. Tidak isyarat memakai jari, tidak tolah toleh niku tidak toleh, tidak isyarat memakai jari. Ngajung-ajung ngaten niki den sampeyan. Mboten kados tidak kan sebagainya menan antang, yang lain. Nggih. Upama ne sepekanan. mendirikan dua Jumat sempeteng gue majid, mas, sing si jenari, masjid ikum, gie? Gie. masjid mani. di masjid malih katan ibu nge katan ibu nge katan ibu nge katan ibu di nganuna untuk masjid di jendengnya diganti untuk musola mas masjid men menuhi syarat maki penuh di jumat jumatan masjid jah jame katan ibu nge nah ini kan nge nge nge nge khilafias gie hilafia itu karena memang ada perbedaan. Nih gua mau sing goseng tentang mereka. Gimana sing goseng uang uang goseng tentang mereka. Semuanya pada jumatan pada kan jumatan. Nih, -monggo. -monggo. monggo kula Ngomong, kalau saya cara gua ngomong, ngomong mawar. Kader nih gua, kader nih teng bangkir nih kuantan kali, teng bangkir nih kuantan kali. Ah nih gua yang ada persengketaan. Ada persengketaan. Ah nih terus si tante ngitung beri jumatan, membangun masjid sendiri, sing masjid asofa gih, sih kalau boleh ngomong kok anu kenal temen pun ngapun tuh, gue tuh ngerak kenal ya, gue tuh ngegalamet tengen di pulau ya kita, gue tuh ngapun tengen teng daerah pulau, bukan disebutakan jangan tante, nih gue kue Pak Azit gue, dia, ah, nih di dihidangkan Pak Azit. Tengg daerah pulau nih, wonten daerah Merigo Kata sekalipun. Jadi Terus itu dada sekali Rumian malih nge Wanten malih wonten malih Setunggal masjid pokok Nge, nge Jumatan Lah Terus Korontan jaman ya Terkata juga Terus Sebelah malih Nge gawe masjid malih Lah tengki kiai masjid pokok Bawa tenang sal kudu satu tem. Tempat Balang Suan Bang Mitro, oleh Bang Mitro. Suan tengah makin asal atau seni kulo atau seni asal atau seni. Atau ya APE, APE satu temp tempat tengen ini kulo, tengen ini musadib, tengen kulo niku pun musolani patah banget. Juga onten masjid, onten masjid. mawon masih satu satu tempat tengalida ya aduh sedihku, nak sakit nih gue di rukunaken satu tempat lewat surai surukun, beriin manaeng, masa kantor jumatan ya, aku sorry jumatan kadang-kadang gue, kowe kowe kiri gue dua lah, ya, musola lagi, terus gue masjid ya, jumatan, mau goah yang lain. Ghê, yeah, monggo.